Selamat sore teman-teman semua. Kita akan buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat hari ini kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami akan membahas tentang modul kami yang kedua, biar kau yang menolong kami supaya pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar. Semua aktivitasnya kami bisa kerjakan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, Amin. Oke, Kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Silahkan bantu nyalakan kameranya ya teman-teman. Silahkan lihat ke kamera semua, senyum, 3, 2, 1. Baik, sudah. Terima kasih, teman-teman. Teman-teman, kameranya tidak usah dimatikan. Kita akan main kurang lebih 10 menit, tergantung kecepatan teman-teman, tapi mudah-mudahan uh, cepet ya. Aturan mainnya begini, teman-teman sudah dapat materi ya, minggu yang lalu, Cloud Concept, betul? Nah, nanti mulai dari saya dulu, misalnya saya kasih dua kata gitu ya. Makan atau minum? Nah, nanti siapa yang jawab? Misalkan Shirley yang jawab. Minum. Nah, Shirley harus lanjutin. Minumnya itu kenapa kamu pilih minum? Kenapa memilih minum? Minum karena haus misalkan kayak gitu ya. Terserah Shirley. Pokoknya semua kata-kata yang disampaikan, dua kata pilihan itu, teman-teman pilih satu, dan di pilihan teman-teman silahkan berikan alasannya. Hidup kita nggak ada yang tanpa alasan ya, jadi selalu ada alasan kenapa pilih itu. Silahkan dipilih cepat. Nah, Misalkan ya, mulai dari saya terus nanti yang milih Shirley. Shirley juga sama, langsung ngomong dua kata dipilih oleh temannya. Jawaban temannya itu harus ada alasannya, misalnya apa ya, eh liburan atau kuliah. Misalkan kayak gitu ya. Nah, misalkan milih kuliah gitu ya. Nah, alasannya kuliah apa? Nanti lanjut lagi seperti itu. Semuanya nyala kamera. Nanti kalau yang sudah ngomong, misalnya saya udah kasih soal dan soal saya udah dijawab sama Shirley, saya tekan tutup kamera lanjutannya nanti Sherry tutup kamera seperti itu ya. Yang jawab pakai license ya. Pertanyaan saya dijawab Sherry berarti Sherry harus license lalu Sherry jawab nanti Sherry lanjut kalimatnya pilihannya lalu nanti Sherry tutup kamera lanjut ke yang berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nanti saya cek dari rekaman untuk ngasih poinnya. Siap teman-teman? Gampang kan? Besok kan libur ya. Hawanya sudah sore-sore jam 3 gini sudah ini ya. Hawa-hawa libur. Siap ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. On-premise atau cloud computing? Uh, cloud computing, Bu. Karena ya, kalau uh, uh, okay. cloud computing, kamu dapat menghemat menggunakan... Ya, atau libur. Ya, saya memilih untuk libur karena hari ini sudah mulai belajar atau bermain. Uh, bermain karena hari ini sudah belajar <gampu> <ter> selanjutnya pilih soft skill atau hard skill? soft skill? panjang selanjutnya skill atau laptop? Ya, laptop? karena bisa mainin <laughs> dihati hati karena ini Agus, waktu atau uang? Ini waktu, karena waktu tidak bisa uh, ini ini masih dihati atau pilih pantai karena bisa lihat laut ya, yang luas. Pertanyaan selanjutnya pilih Android atau iPhone? selanjutnya pilih <SILENCIO> mana online karena bisa main bareng teman, makan atau tidur? Makan, karena bisa kenyang dan semangat. Oke, terima kasih. Teman-teman ada yang belum kebagian? Sudah semua ya. Dapat apa dari barusan? Susahkah memilih? Susahkah memikirkan pilihan apa dan apa dan harus alasannya atau apa? silahkan satu orang aja saya uh, sih mungkin yang lain beda ya tapi kalau saya dapatnya kadang ya hidup ini penuh dengan pilihan dan kadang uh, pilihan kita menentukan nasib orang lain itu bu baik terima kasih Stefanus nah uh, kenapa saya ajak icebreaker pertama karena besok libur ya teman-teman saya yakin auranya udah jam 3 gini udah nggak banget lah ya makanya hari ini kita nggak akan ada breakout room uh, kita akan cepat tapi dengan ya yang tadi pilihan-pilihan yang teman-teman jawab dengan alasan ya kenapa kayak gitu jawabannya. Hari ini modul kita yang Cloud Economic and Billing, teman-teman sudah melihat di morningnya. Saya catat beberapa poin penting tentang eh, topiknya. Kita akan kenalan dengan fundamental of pricing, total cost of ownership atau TCO, kemudian AWS organization, AWS billing and cost management, sama technical support. Sebelum saya lebih lanjut, silahkan ada yang mau cerita nggak? AWS pricing model hasil baca teman-teman dapat apa nih? Dasar-dasar, dasar-dasar penetapan harga di AWS. Apa yang mereka tetapkan untuk kasih harga ke customer? Ada yang sudah baca dan mau cerita, silakan ke uh, kelompok kami. Udah, oh silakan, share. jadi yang itu oh, tuh pokoknya. Atau... Oh iya, boleh oh, siapkan. Jadi, eh, cost-nya itu dihitung per jam atau per detik, tapi ini cuma buat Linux. Terus nanti tuh cost-nya itu bervariasi tergantung tipe service yang kita pakai. Udah gitu kalau storage itu biasanya dihitungnya per gigabyte. Terus data transfer itu kalau misalkan inbound, inbound data tuh jadi paket-paket eh, yang kayak misalkan kita upload atau client request itu gratis. Hmm. Jadi, nggak dikenain biaya. Tapi, kalau data transfer antar service itu, eh, data transfer antar service, kalau masih regionnya sama juga gratis. Tapi, kalau misalkan dia outbound, outbound itu kayak gini nih, aku tadi cari di internet juga. Jadi, kalau kita misalkan ngedownload dari cloud atau respon dari klien request itu, dia dikenakan biaya per gigabyte, tapi dia itu nanti disesuaikan lagi. Kalau semisal kita makin... Pakai AWS makin banyak itu dia biasanya jadi lebih murah karena kayak kalau kita ada kayak beli di toko-toko lah gitu. kalau misalkan beli banyak biasanya kan suka dikasih diskon gitu kayak ada bisa kita simpan lagi gitu di reserve lagi kayak gitu sih. Sip. Betul ya. Baik terima kasih Shirley dan kelompoknya. Nah ini yang tadi di share oleh Shirley. Jadi yang dihitung itu komputasinya compute penyimpanannya sama data transfernya ini macam-macam tergantung yang kita ambil kalau teman-teman ada nyobain sama kalkulasinya itu pasti udah berasa banget oh kalau pakai ini layanannya segini oh kalau pakai yang ini segini harga bayarnya seperti itu kemudian tadi juga udah uh, ke sini ya gimana sih cara bayarnya kita bayar apa yang kita pakai jadi kalau yang nggak kita pakai jauh banget lah antara yang uh, on-premise sama yang di AWS kita benar-benar bayar apa yang kita pakai. Mau kita tambah, kita bisa langsung tambahin. Nggak ada kontrak tertentu, istilahnya. mah kalau beli sesuatu, nggak bugang gitu ya, karena kan kita pakai layanannya seperti itu. Kalau on premise, kan kita perlu beli. Servernya udah menunggu lama untuk servernya datang yang kapasitasnya kita mau, kemudian pas udah datang ternyata udah nggak dipakai lagi. Dengan kapasitas itu, udah nggak memungkinkan, harus nambah lagi atau ternyata server yang kita beli terlalu canggih, perlu diturunin kapasitasnya seperti itu. Ribetlah dengan on-premise. Sekarang kita bisa pakai AWS, yang kita bayar sesuai dengan yang kita pakai. Kemudian semakin kita pakai banyak, sebenarnya dia semakin murah. Oh yang ini nih, semakin kita banyak pakai, semakin murah harganya untuk pemakaiannya. Dan dihitungnya per giga ya. Kalau yang ini, kita bisa kayak mesen dulu gitu ya. Kayak mesen dulu kita pakai Reserve Instant Kemudian kalau kita pakai yang e, AURI ini All Upfront Reserve Instant Dia paling gede diskonnya Soalnya kita bayar di muka gitu ya seperti itu. Kalau mau sebagian-sebagian juga boleh ada PURI, PURI ini Kalau misalnya enggak pakai yang NURI Seperti itu Buat yang ISI itu sama yang RDS ini bisa dipakai Bisa pesen dulu seperti itu teman-teman Lalu e, ini infonya juga sejak 2006 sejak 2006 AWS itu nurunin harga sampai 75 kali 75 kali. Jadi bukan naik tapi malah turun. Ini data per September 2019. Jadi dia memang benar-benar concern untuk customer-nya dan semakin banyak dipakai semakin besar seperti kalau kita kayak belanja ya tadi Sherly udah bilang itu harganya semakin murah. Jadi ini cukup menguntungkan. lah. Apalagi kalau teman-teman mau ini ya startup gitu itu sangat didukung oleh AWS itu baik saya lanjut ke topik yang kedua mantap ya tuh jadi cepat. Nah, saya balik ke topik dua kalau sudah kenal dengan pemakaian harganya berarti gimana nih perbandingan antara on premise sama cloud gimana perbandingannya silahkan ada kelompok yang mau jawab Bagaimana hasil perbandingan on-premise sama cloud? Oh, ada free-nya juga, ya. Ada service yang tidak kena free, eh, tidak kena charge. Ada yang mau menjawab, teman-teman? Silahkan. Jadi, nggak bohong, ya. Waktu kita pertama ketemu eh, SP, SUV yang dibayar sesuai dengan yang kita pakai, itu beneran. Nah, kalau sekarang perbandingan lagi antara yang on-premise sama yang tradisional, Eh, on-premise sama yang cloud computing, silahkan apa nih bedanya secara harga ya kalau di modul ini kita lebih ngomongin ke harga biaya itu perbedaan antara on-premise AWS Cloud ini adalah bagaimana cara mereka disebarkannya terus tradisional infrastruktur tidak hanya AWS Cloud nah betul yang itu tradisional sama AWS Cloud Uh, si tradisional infrastrukturnya itu tidak sama kayak AWS Cloud. Uh, terus, di si on-premise versus all-in-cloud itu, jadi uh, kalau pakai all-in-cloud, uh, Anda itu dapat menghemat sampai 96% setahun dengan memindahkan infrastruktur Anda ke AWS. Jadi kalau lihat lewat data itu yang di... Nah, ini bu. Jadi kalau tiga tahun, dia kalau pakai data ini, dia bisa hemat sampai 159 dolar untuk tiga tahun. Betul. Lebih hemat ya dibanding dengan yang on-premise. Yep. Terima kasih, Michael. Yep. Kalau yang on-premise, teman-teman harus belanja alat-alatnya, belum lagi bayar orang, kemudian ada kontrak tertentu, ya biayanya paling lebih besar. Kalau pakai OS Cloud, teman-teman lebih hemat jauh. Karena yang dibayarkan adalah yang kita gunakan. Kalau teman-teman mau memperbesar atau memperkecil, scaling up atau scaling down, ini super simple kalau pakai cloud seperti itu. Kalau yang traditional infrastructure atau on-premise, kita mau mengecilin, kan servernya udah dibeli sama kita ya, sekian uh, gede gitu kapasitasnya. Kalau teman-teman mau kecilin, berarti barangnya dijual murah atau gimana, jadi lebih rugi. Ini ngecilin sama gedein kapasitas, jauh lebih ribet. Lalu ini yang tadi diceritakan oleh Michael, betul menghemat jauh sampai 96%. Lalu nah, buat teman-teman gunakan uh, AWS pricing calculator supaya teman-teman tahu harganya berapa. Udah nyobain belum teman-teman? AWS pricing calculator. Ini saya copy ke ini ya, ke chat Zoom. Kalau kita pakai AWS pricing calculator ini, teman-teman bisa ngitung Kira-kira, kalau pakai layanan tertentu, harganya berapa? Ada yang sudah nyoba belum, teman-teman? Jadi, kita bisa bikin perhitungan create estimate seperti ini. Kita mau pakai layanan apa? Yang paling gampang, misalkan kita mau pakai S3 gitu ya, simple storage service S3. Kemudian, kita mau berapa nih kapasitasnya? Misalnya, kita mau 100GB karena ini per giga ya, per bulan. Kemudian kita bisa itu berarti biayanya itu untuk Estri di Ohio ini sebegini setahunnya. Per bulannya 2,3 dolar, setahunnya 27,6 dolar. Seperti itu. Silahkan dicobain teman-teman pakai link yang ada di chat Zoom, kita coba-coba kalau layanan AWS yang ini tuh harganya berapa seperti itu. Tadi ya, saya coba tambahin kita mau tambah lagi, add service. Kita pakai isi itu. Contohnya, quick estimate. Nah, ini bulanannya jadi segini, setahunnya jadi segini. Silakan teman-teman coba hitung ya. Nanti kalau udah nginput, teman-teman masukkan itu ke assignment yang di morning ya. Kasih penjelasan kenapa teman-teman pilih layanan itu. Pengen tahu harga di layanan itu tuh kenapa. Itu nanti ada di assignment, silahkan teman-teman. Boleh jawaban satu kelompok, boleh jawaban pribadi ya teman-teman, silahkan pakai kata-kata sendiri. Jadi kita bisa pakai AWS pricing calculator. Lalu yang berikutnya, kalau sudah tahu TCO buat prediksi, lalu sudah tahu AWS pricing calculator. Yang ketiga ini terminologi teman-teman. Ada AWS organization, AWS billing and cost management sama AWS support supaya kita lebih kenal si AWS itu nyediain apa saja sih buat customernya seperti itu yang AWS organization ada yang mau share silahkan AWS organization itu free account management service jadi layanan buat ngelola akun kalau misalnya kita bikin organisasi namanya di sini organizational unit nah dia bisa bikin accountnya siapa aja sih yang bakal mengelola layanan seperti itu ya ini kayak perusahaan, dia punya OU-nya ada 4 1, 2, 3, 4 setiap OU ini ada yang punya AWS account, di OU ini ada satu, di OU yang ini ada dua, OU yang ini ada satu, yang ini ada 3 nah, nanti eh, AWS organisasi itu nentuin kebijakan-kebijakannya siapa yang ber, eh, punya hak akses, kemudian hak aksesnya seperti apa kemudian kalau ada tagihan bisa dibayarkan secara gabungan gitu ya, bayarannya seperti itu. Nah ini cerita terminologinya seperti ini teman-teman. Manfaatnya berarti nanti bisa pengelolaan akun itu terpusat teman-teman. Sama -teman. kalau ada tagihan, ini ada consolidate billing, disatukan. Di siapa yang pakai akunnya, berapa banyak, layanan apa yang dipakai, nah penagihannya itu disatukan. Seperti itu. Lalu cara setupnya seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Buat dulu OU-nya. Uh, buat dulu organization buat rootnya Lalu ya step kedua, bikin original unitnya, unitnya mana aja. Tentukan service control policy baru dicobain di testing, test restriction. Seperti itu. Lalu, uh, kalau secara batasan, teman-teman bisa cek di sini. Ada batasannya ya, harus berapa jumlahnya. Kalau rootnya cuma satu, kayak gini ya. root cuma satu. Kemudian untuk OU-nya, itu bisa sampai seribu, kebijakannya bisa sampai seribu, Size nya sekian. Kemudian, nah ini buat aksesnya, bisa pakai manajemen konsol, AWS CLI, SDK, API, seperti itu ini buat akses AWS organization. Kemudian, nah yang billing and cost management, ini dia punya tools, teman-teman. Kita baru masih bisa lihat, lihat doang ya, teman-teman. Kita lihat-lihat doang di sini si AWS Billing and Cost Management punya tools namanya AWS Budget, kemudian AWS Cost and Usage Report sama AWS Cost Explorer. Ini semuanya buat tahu layanan apa yang dipakai sama kita, kemudian untuk pakai layanan itu tuh biayanya berapa. Jadi perusahaan tuh benar-benar dikasih transparan banget untuk dari sisi harga ya, nggak gimana nanti gitu ya, tapi kita bisa perhitungkan seperti itu. Kalau kita pakainya banyak banget, ya berarti kita bisa dapat harga yang lebih murah seperti itu. Tapi kalau kita mau coba sedikit dulu juga tetap bisa. AWS tetap melayani seperti itu. Nah ini saya screenshot dari bahannya tentang AWS Billing Dashboard. Teman-teman bisa lihat apa yang dipakai layanannya, kemudian bulan kemarin berapa, forecastnya eh, ramalan buat kedepannya berapa. Teman-teman bisa lihat, kemudian kalau mau lihat billing bulanannya juga teman-teman bisa lihat bulanannya. Kok tagihan saya besar-besar di mana? Seperti itu ya. Ini bisa dilihat secara bulanan. Kemudian ada Cost Explorer seperti ini. Jadi ketahuan di mana nih. Biayanya untuk isi segini. Untuk RDS-nya yang hijau ini ya. Kemudian ada Elastic Service-nya yang kuning. tuh. Sama yang lain-lainnya. Seperti itu. Ini bisa dibuat per 3 bulan juga. Jadi teman-teman tahu kira-kira... Tiga bulan ini berapa biayanya. Lalu ini untuk yang ramalan tadi ya, forecast buat peramalan. Kira-kira budgetnya berapa, teman-teman bisa lihat. Bisa anggarkan juga create budget, seperti itu. Sampai teman-teman bikin reportnya. Ini yang bisa dilihat dari billing and cost management. Lalu yang terakhir tentang... Technical Support. Nah ini mah harus tahu ah. Silahkan. Ada kelompok yang baca Technical Support? Ini Bu. Ya. Ada satu yang disediain. Ada AWS Support Support Points. Ada Technical Account Manager, AWS Trusted Advisor, AWS Support Concierge, begitu Bu. Oke. Terima kasih Juan dan ya. kelompoknya. Kupin dikit ya. Nah ini jadi, kalau e, butuh panduan, silahkan ada technical account manager. Ya, terus untuk e, best practice juga ada AWS Transit Advisor, depan penasehatnya gitu ya. Kalau nanti mau konsultasi tentang keuangannya, ada account assistant. Ini ada AWS Support Concierge seperti itu. Nah, ini AWS sediakan timnya ya, orang-orangnya seperti itu. Ada empat yang disupport, kayak kita kalau misalnya baca di web ya, ada pricing seperti itu ya. Ada basic support, developer support, business support, sama enterprise support. Di sini kita bisa tahu tentang dasar-dasar penetapan harga di AWS. Kemudian kita juga butuh tahu peramalan harga, TCO. Jadi kita tahu tuh kira-kira kita mau pakai layanan apa, berapa lama, prediksi bayarnya berapa, seperti itu. Kalau mulai ngitung teman-teman bisa pakai AWS Pricing Calculator untuk bikin peramalan atau perkiraan. Lalu AWS juga support untuk billing sama cost management. Terakhir, dia sediain technical support untuk bantu siapa yang merapin layanan AWS, siapa yang pakai layanan AWS. Seperti itu, teman-teman.